atau pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN di Kabupaten Bengkayang. Melihat judul fokus group Division FGD wacana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kabupaten Bengkayang, saya berpendapat bahwa keselamatan para pekerja di listrik tenaga nuklir dan kesehatan masyarakat di sekitar pembangunan PLTN perlu mendapat perhatian yang serius dan sewajarnya. Pada umumnya kita juga mendengar perkataan nuklir Maka asosiasi pikiran masyarakat yang selalu tertuju pada gempa, tsunami Jepang, Fukushima, efek salah satunya kebocoran pada peltan Fukushima yang menimbulkan korban serta bencana lingkungan. Ya, dulu kita pernah mendengar Chernobyl, ya di Uni Soviet atau Rusia, itu teknologi yang masih rendah belum modern Kukushima secara modern tapi belum juga efek daripada reaksi radiantor yang bocor itu sampai kemana mana-mana tempat nyepak tidak juga pelten itu sampai bocor jadi ini perlu perhatikan kita semua pada umumnya hadirin yang berbahagia oleh sebab itu, untuk mendapat dukungan sepenuhnya dari semua lapisan masyarakat dalam pembangunan PLT dengan kebun kaya, masyarakat kita harus dipersiapkan dan dibuat matang secara psikologis untuk pembangkitan daya listrik dari tenaga negeri. Setiap engineering enterprise akan membawa risiko bagi masyarakat. Yang menggunakannya tidak terkecuali dalam pengusahaan PLTN, jika dibandingkan dengan pembangkit daya secara konvensional, maka pada PLTN juta diharapkan pada tambahan dua jenis ancaman. Pertama adalah kesehatan dan keselamatan yaitu bahaya radiasi dan bahaya pencemaran radioaktif. Saudara-saudara yang berbahagia, resiko pencemaran radioaktif ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan radioaktif yang mungkin dilepaskan keluar sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Di samping itu, pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup penduduk, terutama terhadap sumber air minum. Untuk menjamin keselamatan para pekerja, oleh pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 2 tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi dan PP nomor 12 tahun 1975 tentang izin pemakaian radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya yang masing-masing memiliki peraturan pelaksanaannya Untuk melindungi rakyat terhadap bahaya pencemaran radioaktif telah ada landasan untuk tindakan pengamanan dalam bentuk Undang-Undang nomor 2 tahun 1966 yaitu Undang-Undang Heiden A Mengingat pentingnya peranan air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, maka diperlukan peraturan tentang pengawasan pencemaran air dan badan air, yakni sungai, telaga, rawa, dan sebagainya. Syarat-syarat kualitas mutu air dari badan air untuk berbagai penggunaan yang berhubungan dengan kesehatan, dan syarat-syarat kualitas mutu cairan, buangan limpahan bocoran yang dibuat atau mengalir ke badan air. Seperti halnya dengan setiap pabrik, maka suatu PLTN juga mempunyai umur yang terbatas dan pada saat pada suatu saat kera misalnya setelah dijalankan selama 30 50 tahun harus dibongkar untuk diganti dengan yang baru sesuai dengan kemajuan teknologi terkini. Pekerjaan ini tidak mudah, menyangkut resiko yang besar terhadap keselamatan para pekerja dan sebaiknya telah dipikirkan secara seksama matang sewaktu dimulai dengan pembangunan PLTN tersebut. Sebab itu, oleh badan dan departemen terkait yang menetapkan jenis reaktor yang akan dibangun sebagai PLTN, maka saya menyarankan untuk diadakan persiapan terperinci yang seksama untuk pengamanan terhadap segala kemungkinan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan para pekerja, dan masyarakat sekitarnya mengingat pemerintah KTNNKW yang merupakan suatu usaha nasional yang besar artinya bagi sejarah perkembangan teknologi di Republik, di Provinsi Kalimantan Barat maka semua potensi yang ada hendaknya dimanfaatkan secara efisien dan efektif Staff ahli yang ada di dinas kesehatan dan dinas terkait harus selalu untuk dapat meminta bantuannya soal-soal berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Misalnya untuk penerangan tentang kesehatan masyarakat, proteksi radiasi dan pencegahan penyemaran lingkungan. Dan tentunya prasarat saya dan semoga ini membawa hasil yang memuaskan. Saya berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan masyarakat Kabupaten Bengkaya khususnya bagi para pemuda dan pemudi yang ikut FGD pada hari ini bisa menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan tentunya mungkin ini adalah energi terbarukan juga ya di Republik ini selain ada PLTA ada NTD yang dari panas bumi ada bawa air laut, arus, ada juga angin PLTN yang akan direncanakan di Pantai Gosong ini sudah diselibati di kalbas dan di Ceng di daerah Kayang Utara di di daerah Sambas ternyata di Pantai Gosong ya mungkin akan tepat atau lebih tepat bersyukur Kabupaten siapa di Pantai Gosong? Bang? dan ini program proyek nasional Pertama energi pembangkit listrik di Republik Indonesia Ada di kita di Bekayang Kalau proyek nuklir untuk penelitian riset Sudah ada di Serpong Sudah ada di Bandung Sudah ada di Jogja Kalau di Serpong itu gunanya energi nuklir untuk apa? Kesehatan Menterakan pertanian, perkebunan dan impungan. Kalau kesehatan kita sudah pakai nuklir. Bapak-bapak, Abang-abangku atau Adik-adik yang -adik terhormat. radioaktif, aktif, lewat sinar rongsen, MRI, CT scan, kita sudah pakai nuklir. Pertanian banyak menetas padi sudah teknologi nuklir. Untuk menghasilkan dari padi varietas ini A, B, C menjadi tadi empat ton, namun bisa 8 ton. Saya minta ke belakang kemarin lewat Pak tolong dicek varietas padi kami yang bisa jadi unggulan ke depan ke Kalbar maupun di Indonesia. Termasuk padi yang menjadi beras tetap. Saya adalah saya ya nih, Pak. Saya mau promosikan itu. Termasuk beras umum aneh kan, beras umum itu ada beras merah, ada lengkap. Jadi warna beras bungka yang ini pelangi. Bukan partai yang pelangi, tapi warna beras. Jadi bisa dikembangkan secara teknologi nuklir. Yang tadinya seperti beras hitam di daerah Kindau, Sekida, itu hanya yang di ditanam di situ. Tidak mungkin lagi bisa di daerah itu. Pasti bisa ke daerah lain, tadi juga teknologi termasuk juga ternak ada sapi yang digunakan untuk tenaga nuklir bisa sampai satu ton lebih babi begitu juga jadi ini jangan nuclear itu dipandang hanya energi listriknya bocornya radioaktifnya bahaya oh, dia udah bahaya nih, jadi, nah, jadi ini jujur sudah saya sampaikan, teknologi nuklir sekarang ini sudah makin modern. Di Asia Selatan Bangladesh sudah pakai nuklir, itu daerah miskin, negara miskin. Gara-gara dibangun nuklir, dibangun oleh dunia luar, sekarang terkenal. Masuk industri di situ, naik dia punya popularitas negara, naik dia punya teknologi karena transportasi teknologi, Naik juga tentang kesejahteraan masyarakat Karena banyak bantuan datang Itu mengembangkan industri Membuka lapangan kerja Jadi produktif Menghasilkan bang Baklates Arab Saudi, Uni Emirat, Arab Oman dan lain-lain Timur Tengah sekarang pakai duklin Yang dulu anti Sekali dengan bukti, Sekarang pakai duklin Boleh dibuka-buka cara pakai nuklir teknologi yang baik di dunia ini, ya tidak salah saya pak doktor, ada Prancis dan April Karena saya di Manas belajar ini pak 2013 tentang energi dan energi terbarukan, energi baru terbarukan itu termasuk tadi nuklir Nuklir adalah sebuah energi yang hemat energi, ramah lingkungan, gold green. Kita beruntung kalau ini Puji Tuhan bisa ada di Bekayang Setelah beli di tapak-tapaknya Dan kita bisa ditunjuk Pantai Gosong, Bekayang Di Bapuk Luar biasa keberuntungan Bekayang Pertama, nama Bekayang naik, Ya dulu nama Bekayang turun, Nama aja itu lho yang lain Ya tak wartawan Kedua Ini satu-satunya di Republik itu Impress instruksi presiden. Yang ketiga transformasi teknologi intek, transformasi. Yang keempat kita jadi power of energy di Indonesia ada di Bengkayang. Kalau ini tidak salah saya bel pakai giga, ya bukan megawatt, giga kan? Kalau itu perlu hampir 300 atau 400 MW dan bisa juga transport langsung ke Caltech sekarang yang dari, dari PLTA Malaysia itu langsung kita langsung ke Caltech murah Pak? Kan? memang murah tapi kita tidak mandiri dalam hal energi kita masih impor energi ada-ada ini kan orang jiwa kebangsaan merah putih, tapi kita masih impor energi, belum bangga, belum surplus energi. Tetapi kalau masuk PLN ini kita surplus energi, mungkin energi ini bisa sampai ke ibu kota negara IKN Pisang Dan mimpi saya Pak Ibu kalau ini jadi. Pabrik-pabrik besar, multinasional, baik di Vietnam, di Kamboja, termasuk di Jakarta, Tangerang, Jemut-Tabek, dan Surabaya. Pindah di jemut pabrik Toyota, Mitsubishi, apapun pabrik-pabrik elektronik, maupun pabrik kimia. Kenapa? Karena listriknya ada dan murah. Energi listrik, lebih murah. Itu, dia akan menyampaikan nanti Wah ini Pak Zares terjadi Bupati kita pilih buku kukuh clear, nanti lainnya lain. Ada apa-apa dapat duit kelihatan? Tidak Saya ingin mau membantu Indonesia Mengkaya ya, lewat pengetahuan teknologi Dan kami minta Pak Nanti kalau ini jadi Tolong anak-anak muda -anak, kami juga bisa jeskernya untuk dilatih Tentang transformasi teknologi tentang nuklir. Jadi kami orang-orang Daya tidak bodoh-bodoh amat, ya kan? Aku lagi amat amat bodoh. Ini Pak, ini Pak satu keuntungan untuk kita. Kok nggak di Papua, kok nggak di Sultan Sulawesi, kok di pantai yang kosong? Jadi ini perlu juga nanti disampaikan teman-teman pemuda-pemudi -teman, Daya maupun disampaikan ke teman-teman yang lain lah mungkin melayani lain. Kainan ke Tionghoa, Jawa, KMPI ke Termasuk tadi nelayan saya tanya nelayan yang mana, yang tidak setuju Nanti minta juga tuh, oh, Bapak-bapak Bapak Sosialisasi juga di pesisir Karena Bapak punya objek lokusnya di pesisir Pantai Gosok, Desa Sungai Kecamatan Sungai kepulauan ke Pulauan Adik-adikku, Bapak-bapak, Ibu ya, Uda Pemudi Kita beruntung di Universitas Tanjung Kuran dikait lakukan intek teknologi untuk kolep. beruntung ya mudah-mudahan nanti tiba-tiba hutan juga bisa bikin khusus fakultas tentang ini. penelitian-penelitian yang juga tentang energi. Jadi intinya ini adalah sebuah energi kalau dibangun untuk penelitian bisa dia bisa di berbagai bidang. Tapi kalau untuk energi listriknya dia lebih murah, hemat energi, ramah lingkungan, ya. Dan ini bisa juga untuk menghasilkan transformasi teknologi. Karena ini diupgrade terus Pak. Ini yang menimbulkan level tentang saya teknologi yang terkini. Yang sangat ramah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak begini. Katanya kemarin ada gempa di sungai raya, tapi BKB saya katanya tidak ada kempah Ini benar kan? wartawan warta ada gempa Tidak tahu kalau gempa lalu gempa mungkin lah ya Katanya di Jempo ada kempah Saya tanya kemarin main tempat ke Karolina, tidak ada kempah Ini kadang-kadang bingung saya dengan negara ini Hoaknya banyak Jadi hoak itu jangan sampai jadi hoak Atau hoak Pak, surungan itu jadi, Pak, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Fokus terus, kini wacana pembangunan pembangunan itu tenaga nuklir, dan ketemu saya nyatakan dibuka. <tik> Lagi-lagi topik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil katalino, bantu kami ke Kejebatan. terima kasih.